Hey, oke okay, kembali lagi bersama gua dan Kake Zeus oke. Okay? Kake Zeus, kake kita semuanya boske. Kali ini gua bawa modal 48.871 perak. Sisa dari gua withdraw kemarin ya bosku. Gua genapin withdraw 500.000 dan sisanya 48.000 ini ya, boske. Kita coba kita main dengan modal 48.000 ya. Langsung aja kita gaskan di vendor 50. Mantap sekali langsung disambar sama petir Walaupun kali dua ya. Lumayan sekali bosku ya Jangan lupa di-like like dulu ya Di komen di-subscribe Yang pastinya channel gue harus di-subscribe ya bosku ya Supaya kalian gak ketinggalan info-info Pola-pola gacor terbaru dari gue nih bosku Oke kembali lagi yo ihi satu lagi tuh ya Setelah kita motong kurban nih bosku ya bos Gue sekarang sambil nongkrong di apa Apa sih ini namanya bisa dibilang enggak enggak enggak enggak enggak, enggak mungkin dibilang kafe lah ya ini, ini kita nongkrong di warkop ya bos ya kalau kafe nggak ada jual-jual pulsa soalnya kita lagi nongkrong di warkop ya bos kira. kita sambil santai-santai di warkop sambil nyocol ya bos kira. kita habiskan uh, kalau misalnya ini rungkat ya kita habiskan ya kalau misalnya ini dapat ya mantap ya bos Oke okay, kita coba-coba cari gratisan dulu kalau dapat gratisan ya bagus kalau enggak ya udah kita langsung by spin nanti mungkin di 20 dulu aja kali ya bosku. kita by spin 20 hmm. oke kita taikin bednya dan gue coba spin cepat 10 kali ya. semoga aja mau kalau misalnya dia belum mau juga abis diturboin nanti kita langsung by spin kita turboin 20 nanti ya abis ini Oh ternyata dapat bosku mantap sekali. Joss gandos ya, top markotop lah. Mantap banget bosku. Terbaik memang Zeus ini. Oke okay, nice. Merahnya juga hmm, mantap. Oke okay, walaupun kali dua lumayan lah. Yuk. Gaskan langsung merahnya, connect lagi, mantap. Hijau-nya juga kuningnya, tambahin eh biru-biru, biru pasti connect yuk. Eh birunya connect. Nice, ungu-nya juga, bosku, kuning dapat lagi dong. Nice, dapat juga kuningnya. Oke, okay, walaupun gak dapet petir, gak apa-apa, gaskan -apa. aja terus. Ayo Zeus mantap. buat kalian yang mau tahu gue main di mana gue main di website yang paling gacor ya bosku ya, website yang selalu gue mainin ini nggak pernah henti-hentinya ya memberikan gue cuan ya bosku ya walaupun mau uh, apa dapatnya lima puluh ribu 100 ribu atau 200000 ribu tetap aja ya mendingan uh, profit sedikit tapi konsisten daripada profit gede habis itu rungkah terus ya bosku ya jadi mainnya santai aja ya bosku jangan Barbar, uh, -bar. ikutin aja gaya permainan gua pola-polanya Jangan uh, Kalian uh, Mantap, jam pasirnya connect bosku Jangan kalian ikutin nafsu kalian Mantap sekali, merah dan hijaunya Kuningnya connect lagi bosku Jangan ikutin nafsu kalian dalam bermain ya bosku ya. Karena kalau nafsu diikutin, gak ada habisnya, habisnya bosku ya <tuh> Jadi uh, Kita harus bermain dengan santai, slow Kalem jangan terburu-buru Jangan Jangan terbawa hawa nafsu ya bosku ya Kalau sudah menang jangan serakah Kalau kalian lagi kalah Jangan kesal juga Karena kesal juga bisa membuat kalian rungkat ya bosku ya Jadi karena kesal nggak dapat dia langsung taikin bednya 2-3 kali lipat Jangan seperti itu ya Bed taikin aja sekali aja nggak apa-apa Terutama kalau kalian bawa modal yang lumayan ya Santai ya bosku ya. Kalau gue bawa modalnya sedikit-sedikit aja Bawa modalnya modal-modal Sisa WD aja ya bosku Supaya nggak depo-depo lagi Sisa WD Dan untungnya kita selalu dikasih profit ya bosku Soalnya gue nggak pernah serakah Untung 50 ribu 200 ribu 100 ribu Pasti langsung gue WD bosku Mantap sekali ini juga udah dapet profit kita bosku ya Mantap Udah dapet hmm, 100 ribu bosku Dapat profit 100 ribu lumayan banget gila baru berapa menit udah langsung ya kan kita gas kena aja Oh, super ya boske jangan di skip dulu kalau dapat super mega sama sensasional baru pertama kali jangan di skip kalau sudah kedua ketiga silahkan di skip ya boske karena menurut gua ya ini keyakinan gua sih kalau apa sensasionalnya di skip itu bakalan ngeriset polanya jadi si apa mesin ini membaca bahwa kita tuh nggak sabaran pengen dapat acuan uh, lebih, ya pengen buru-buru dapat cuan. Jadi mesin ini bakal ngebaca bahwa kita itu bakal sudah apa kita sudah ditunggangi oleh rasa serakah ya sekiranya. Jadi kalau kita langsung skip pasti mesin itu ngebacanya kalau kita ini orangnya selaka pengen cepet cepet ya apalagi terbukti setelahnya kita naikin bed setelah kita dapat kita naikin bed kita naikin apa kita buy spin gitu benar benar ya jangan jangan apalagi kalau kalian baru habis dapat sensasional dan kalian skip gitu ya baru pertama kali dapat sensasional langsung di skip terus kalian naikin bed jangan yang ngikutin jangan ngikutin orang-orang yang barbar mereka modalnya banyak dan nggak tahu itu modal beneran apa enggak kalau kalian modal modal receh kayak seperti gua jangan coba-coba ngikutin gaya-gaya mereka ya yang yang asli-asli aja yang wajar-wajar aja bosku nah mantap sekali uh mantap bosku dapat 200.000 ribu ya bosku ya. Mantap, thank you banget ke KJS ya belum dapat bosku kita coba spin cepat 10 lagi ya tapi kita bikin dulu bednya di 1000 ya 10 kali aja semoga dikasih ya hmm, kasihkan bosku 10 yoi cincinnya Cincin connect bosku mantap kali 10 lumayan banget 22.000 ya gasken bosku mantap ayo dong mana skaternya kasih lagi Zeus, skater gratisnya mantep ayo aduh kalau gue sih ini anggapnya karena gue memang tadi mau ngabisin kalau misalnya rungkas karena gue main masih sore bosku biasanya gue main di tengah malam ya kalau sore sore gini ya ternyata gacor juga ternyata ya Uh, RTP yang gue lihat ini emang valid banget sih makanya kalau kalian gak percaya RTP coba lu lihat RTP di website yang gue mainin ini ya ini RTP nya valid banget walaupun masih sore karena RTP nya tinggi ya dapat gue tuh ya kan putihnya. oke kita turunin bednya lagi turbo 20 mantap pialaknya dapat dapet, tropinya dapet kita ya oke ah kakeju Okay, hey, kita coba by spin aja dah kita coba di 80.000 ya bosku ya. tunggu tunggu tunggu kita taikin dulu bednya kita beli di 80.000 bosku ya tapi sebelumnya kita taruh di spin apa spin cepat ya udah bener sih itu eh di turbo aja lah lewati layarnya dimatiin ya bosku ya. wih berjejer sejajar nih ya ini biasanya kalau Uh, dapat langsung masuk nih kalau nggak dapat boncos biasanya, tapi nggak boncos boncos banget sih. Biasanya sih masih dikasih ya, walaupun belum tentu tuh, balik modal. Tapi feeling gue sih dapat ini. Yuk, mana petir merahnya? Aduh, bener kan Feeling gua apa Oke, okay, gak apa-apa bosku ya. Kita all-in aja bosku Kita anggap aja yang tadi Emang modalnya gue niat mau abisin nih Kita all-in aja bosku ya Kita beli 120 ribu Ayo, jadi cacing, jadi cacing Lo jadi naga, jadi naga Oke, okay, langsung aja tuh mantap jebret, hmm, merahnya kuningnya juga pasti nih oke okay, kuningnya jebret oke okay, gokil mantap 3000 kali 6 suatu pendahuluan yang sangat bagus ya semoga balik modal minimal ya kalau gak balik modal ya ya balik modal lah harusnya atau nggak dapat 100 ribu aja gue WD abis ini ya boski ya Aduh, kok gak ada yang konek Hmm, merahnya, mantap, 1200 Oh, 2400, mantap Buduh, ini yang gue tunggu-tunggu nih The petirnya, kek, kek petir, ke. Gila, 7200 Hmm, oke, okay, mantap banget sih kakek Emang the best Oke, okay, gokil, gila Buset dah Cincinnya juga connect, bosku. Kali berkali kali dua belas Yoi, balik modal, balik modal. Abis ini kita WD, ya, bosku. Ya, jangan terbawa emosi lagi, jangan terbawa. Apa? kalau nafsu lagi, langsung aja kita WD. Abis ini, ya, bosku. Ya, masih 7 nih, ayo dikasih tambahan lagi, nggak sama si kakek jauh, dapat 200 ribu, 200 ribu yang tadi kita sudah balik modal lagi ya bosku ya. Langsung aja bagi kalian yang mau tahu gue mainnya, di website apa ya website yang paling gacor ini ya bosku, kalian bisa lihat sendiri websitenya ya bosku ya. Jangan main di website yang belum ada nama bosku ya, hati-hati ya website yang belum ada nama seperti itu, nanti kalian maksudin gak dibayar baru tau rasa kali ini silahkan kalian tanya-tanya aja ada orang yang masuk dari belok oke kita langsung Wendy aja bosku ya thank you banget buat kalian yang selalu nonton gue Sh jangan lupa like